P International Women's Day 2022 untuk seluruh perempuan Indonesia dimanapun berada. Break the bias, bongkar bias, hentikan bias, hancurkan bias. Alhamdulillah.